Oke okay, baik selamat pagi kemudian salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kita yaitu si pengantar psikologi gitu ya nah di dalam pengantar psikologi ini kita sudah menjelaskan apa itu psikologi, kemudian bagaimana sejarah psikologi itu terbentuk, ruang lingkupnya, materinya, kemudian kita udah bahas tentang aliran-aliran dari psikologi itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang uh, satu topik yaitu metode ilmiah dalam psikologi. Ya, Nah, kemarin kita udah bahas uh, Kenapa psikologi itu dikatakan sebagai ilmu gitu. Nah, psikologi dikatakan sebagai sebuah ilmu karena kemarin ada objeknya kan? Objek yang diamatinya. Nah, objek ini terbagi dua, objek material dan objek formal. Nah, objek formalnya itu adalah oke, okay, uh, manusianya. Oke, okay, objek materialnya adalah perilaku dan proses mentalnya. Gitu ya, yang kita bahas kemarin. Dan kemudian untuk memahami tentang jiwa itu, maka ada yang kedua selain dia punya objek, kita punya metode gitu ya. Nah, metode metode ilmiah hari ini kita bicara tentang bagaimana psikologi itu mengkaji tentang metodenya. Nah, ya, oh. Oh. Hello. Baik. Apa? Ini ternyata ada bising-bising ya. Ma, saya dengar. Nah, sebelum kita masuk ke itunya, belajar tentang bagaimana metode ilmiah dari psikologi itu, Nah kita akan masuk dulu, tengok nih, di absen kita. Yang belum absen, silakan absen. Itu ya, tanggal 3 ya, tanggal 3. Hmm, oke, okay, dapat ada absen kecuali Dea, diva, tilda, nurul hikmah, sama mutiara ledeski. Ya, yeah. dia ada enggak? Ini absennya, ya, absen enggak masuk. Oke, okay. oke, okay, kemudian yang ketiga, oke. Okay yang kedua dulu deh Rianti ada Rianti Rizky Oke Yohanes Saragi Oke yang lain udah masuk Nurul Altarik tidak ada Abdil Altarik nggak ada okay. Pak Nurul lupa absen Pak <tuh> <tuh> Nurul lupa absen Iya <tuh> Pak hmm, okay. Nurul Altarik mana tadi nama Nurul? nah oke okay, silakan Nah kita bicara hari ini adalah tentang bagaimana metode ilmiah dalam psikologi itu sendiri ya Nah karena psikologi dikatakan menjadi sebuah ilmu karena tadi Bapak bilang pertama karena adanya objek Nah, objek yang dikaji dalam psikologi itu apa? Manusia, apanya dalam diri manusia yang dipelajari, yaitu tadi jiwa. Nah, manifestasi dari jiwa itu apa? Perilaku dan proses mentalnya. Maka, dalam memahami objek yang dikaji itu, dia butuh yang namanya metode. Metode itu kan adalah cara, cara mengkaji, cara memahami tentang gejala-gejala jiwa, gejala manifestasi dari jiwa itu gitu. Nah, baru kita masuk tentang nanti bagaimana perkembangan manusia itu. Nah, cara kita memahami tentang objek kajian psikologi itu, oke, okay, itu yang disebut dengan metode-metode dalam psikologi. Cara psikologi itu memahami dan uh, me tadi kan kita bahas kemarin itu bahwa fungsi dari psikologi itu adalah to understanding, memahami. Kemudian setelah itu, to understanding, setelah itu kita describe. Kemudian berikutnya adalah to predict, tentang sesuatu itu. Kemudian to prediction. Kemudian habis itu adalah to to understanding, to predict, to describe, and then kemudian setelah itu, to change, And to help untuk menolong orang gitu ya. Terakhirnya kita adalah menolong orang. Nah, artinya untuk menolong orang itu kita harus mem dulu memahami. Jangan langsung tolong orang tapi kita nggak tahu duduk persoalannya gitu. Maka untuk memahami sebuah masalah itu karena yang kita berkaitan adalah mental illness kan. Orang-orang yang mengalami gangguan mental gitu. Nah, untuk memahami orang itu maka perlu metode gitu, perlu cara dalam psikologi itu untuk memahami. Nah, metode-metode dalam psikologi itu, untuk menyelidiki objek psikologi yang dibutuhkan, perlu dibutuhkan adanya metode, perlu ada cara. Maka dalam dunia psikologi, Bapak jelaskan kemarin, kita sebelum mendiagnosa orang itu mengalami gangguan, maka kita melakukan namanya anamnesa. Anamnesa kita tahu latar belakangnya dulu, kita harus tahu gimana sejarah hidupnya, kita mesti tahu dulu bagaimana pendidikannya, kita tahu dulu pola asumnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, budayanya seperti apa, lingkungannya seperti apa. So kita anamnesa. Gitu, anamnesa. Setelah kita anamnesa, kita observasi dalam bentuk lihat, kita wawancarain gitu ya. Baru kita akan melakukan sebuah metode, betul enggak? Yang kita amati itu seperti itu, latar belakang yang kita dapetin. Maka perlu Adanya tes psikologi kemarin, metodenya nih ada metode untuk menyelidiki objek psikologi. Itu dibutuhkan metode, apakah kita amati, observasi, apakah wawancara, atau mungkin kita tengok buku diarinya, atau mungkin kita tengok kita bahas ya. Nah, setelah itu, objek-objek yang tadi itu kita akan uh, uh, lakukan, namanya untuk memperkuat tes psikologi. Nah, tes psikologi itu kan adalah metode juga ya, metode untuk... Meyakinkan kita bahwa apa gejala-gejala yang kita amati, amati tadi itu betul nggak dia seperti itu. Nah, maka ada namanya tes psikologi. Nah, jenisnya banyak ya. Nanti kita bahas tes psikologi itu, jenisnya seperti apa dan bagaimana. ada tes kepribadian, tes IQ, tes bakat minat, tes kemudian eh, minatnya seperti apa dan bagaimana kemampuannya berada dalam tekanan dan sebagainya. Itu banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, setelah itu setelah kita amati anaknya esa kemudian psiko, lakukan uh, psikologi tes ya tes psikologi tadi uh, kemudian setelah itu barulah kita bisa melakukan namanya diagnosa mendiagnosa artinya kan menyimpulkan bahwa oh anak ini mengalami ini anak ini mengalami gangguan ini dan sebagainya. setelah itu baru setelah kita diagnosa sesuatu tadi itu maka kita akan bisa melakukan yang namanya oke okay, melakukan sebuah bantuan to help oke okay. berarti tadi ada anaiseakan to understanding kita untuk bisa memahami kemudian setelah itu kita coba deskripsikan dengan alat tes psikologi nah setelah kita deskripsikan maka kita tahu diagnosanya apa maka diagnosa itunya ini maka terapinya ini to help maka kita coba untuk to help to change untuk merubah perilakunya yang Tadi tidak baik, ya. Kemudian abnormal menjadikan perilaku yang baik, yang sehat, gitu. yang tidak sehat menjadi sehat, gitu. Nah kita cing, kita rubah, kita bantu. Nah kemudian kita bantu dengan recovery ya, teknik terapi psikologi. Ada perlakuan, ada treatment yang kita berikan kepada orang itu. Baru setelah itu kita akan tidak lanjut. Nah itu langkah-langkahnya dalam ini. Maka perlu metode. Nah objek psikologi itu kan sifatnya hidup. Dan, dan dia dinamis, gitu ya. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang hidup, otomatis perlakuan kita yang hidup, antara satu orang dan orang lain, itu akan berbeda, nggak akan pernah sama. Gitu, kenapa? Karena orang yang hidup tadi, itu sifatnya hidup, kan? Tadi ada punya tiga komponen dalam diri manusia, gitu ya. Ada kognitif, kemudian ada afektif, dan terakhir ada namanya psikomotorik. Kognitif itu dia mempunyai cara pikir yang berbeda. Gitu ya cara dia memahami informasi kemudian mengorganisir informasi menyimpan informasi memanage informasi gitu ya. sehingga cara berpikir seseorang itu akan mempengaruhi kemampuan atau perilaku dia terhadap sesuatu masalah nah, gitu ya begitu juga dengan afeksi rasa gitu ya bagi kita biasa tapi bagi orang lain itu mungkin luar biasa gitu ya. bagi kita luar biasa bagi orang ngalah apa apa itu biasa itu artinya apa kenapa karena rasa itu beda gitu ya kondisi perasaan orang itu, sehingga dibutuhkan metode yang sesuai dengan situasinya kondisinya orangnya jadi bisa jadi metode satu ini terapi ini cocok untuk A belum tentu cocok untuk B cocok untuk B belum tentu cocok untuk C nah artinya kita harus Memahami cara yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh individu tadi Objek psikologi itu kan sifatnya hidup dan dinamis nah, Sehingga dibutuhkan metode yang sesuai dengan situasi Metode itu kan cara Sampai di sini paham ya Cara kita dalam memahami objek psikologi tadi gitu. ya oke okay. Sehingga kita dapat memahami Lebih jelas, lebih paham, lebih detail tentang masalah itu nah, maka Bapak bilang di awal kemarin don't judge the book by the cover itu jangan kita langsung memvonis atau menyimpulkan tentang seseorang secara langsung tanpa kita pahami bagaimana dia uh, seperti apa dia dan bagaimana perjuangan dia gitu, dalam menjalani sebuah kehidupan tadi. Nah, sekarang kita bahas pertama metode introspeksi. Nah, kita bahas di sejarah kemarin metode ini digunakan oleh siapa kemarin? Untuk pertama kali intra ya, intra itu dalam, spektare itu mendalam. Itu artinya mawas diri. Gitu ya. Oke, pelakunya manusia. Oke, hanya manusia ya. Gitu ya. Spek intra, intros introspeksi. Artinya apa? Dia sesekali kita harus bisa memahami ke dalam diri kita sendiri intra dalam spekter itu mendalam. artinya mawas me diri gitu ya, mawas diri. Nah, subjek subjeknya itu peninjau kembali apa yang pernah dihayatinya menurut William Wundt itu disebut dengan metode retrospeksi. Oke, okay. retrospeksi. Kenapa? Karena jiwa yang aktif itu tidak mungkin dihentikan untuk dilihat sendiri apa yang sedang terjadi gitu ya artinya apa yang paling mengenal tentang dirimu itu bukan orang lain tetapi yang paling mengenal dirimu itu adalah dirimu sendiri bukan siapa kenapa oleh karena itu Bapak bilang kemarin ya dalam teori psikoanalisis manusia itu ibaratnya yang namanya yang disebut dengan iceberg. iceberg itu nampak kecil di atas permukaan laut tetapi di dalamnya 90% itu adalah hal-hal yang kamu simpan di dalam dirimu sendiri. Nah, artinya apa? Untuk mengangkat itu menjadi sebuah masalah atau mengangkat itu 90% tadi, maka perlu yang nama intra, intros, intra, introspeksi ke dalam. Nah kadang-kadang dalam memahami itu subjek tidak jujur gitu ya mengungkapnya hal-hal yang pernah dialaminya karena mungkin tabu takut gitu ya nah oleh karena itu kalau kalian merasakan sesuatu yang pengen perubahan ya itu nah, bicaralah jujur pada profesional gitu ya psikolog gitu ya sehingga masalahnya itu bisa dapat teratasi dengan baik kenapa karena karena kelemahan dari metode ini subjek tidak jujur mengungkapkan hal-hal yang pernah dialaminya karena takut mungkin tabu mungkin atau mungkin e, harga diri dan sebagainya banyak faktor ya subjek tidak jujur mengungkapkan hal-hal yang pernah dialaminya nah kemudian bersifat subjektif karena adanya sugesti dari dalam dan luar misalnya adanya prasangka Oke okay, harapan interpretasi gitu ya nah, sehingga itu menjadi kelemahannya itu metode pertama, metode introspeksi. Nah, kemudian yang kedua ada namanya metode ekstro ekstrospeksi. Berarti kalau balikannya, ekstra itu keluar, spektare itu melihat. Jadi metode di mana orang itu melihat keluar. Gitu ya. Jadi pengamatan terhadap pihak lain. Gitu ya. Nah, kemudian gejala-gejala yang ada pada orang lain diinterpretasikan untuk disamakan dengan gejala-gejala yang pernah dialaminya sendiri, gitu ya. Anak yang polos lebih mudah diekstrospeksi karena tidak banyak interpretasi, gitu. Artinya apa? Kadang-kadang dalam perubahan perilaku seseorang itu, maka biasanya kita melihat keluar. Oh, ternyata orang Contoh ya. Biasanya tuh kalau di dalam terapi itu community, gitu ya. Dia dikumpulkan dalam satu lingkaran gitu ya kemudian setelah itu satu orang cerita tentang masalah masalahnya Oke terus yang lain menanggapi setelah dia bercerita gitu ya kemudian muncul ekstra Ek, ya dia melihat keluar Oh ternyata masalah orang lain itu lebih berat ya daripada saya tetapi kenapa saya begini gitu ya Oh ternyata masalah orang lain lebih ber uh, ya lebih complicated, lebih rumit, lebih banyak ini, tapi dia bisa kuat. Gitu ya. Kenapa saya begini? Gitu? Nah, jadi melihat keluar gejala-gejala yang ada pada orang lain itu diinterpretasi, diinterpretasikan, diinterpretasikan untuk dimaknai, dimengertiin, dipahami untuk disamakan dengan gejala-gejala yang pernah dialami sendiri. Gitu. Nah biasanya itu digunakan dalam teori-teori atau bantuan-bantuan kita dalam terapi orang dalam terapi komuniti untuk narkoba contohnya untuk masalah yang sama gitu bagaimana cara dia untuk bangkit bagaimana cara dia untuk mengatasi masalah itu kemudian bagaimana cara dia untuk memahami masalah itu dan kemudian cara pikirnya emosinya nah, itu diceritakan satu si A cerita kemudian si B nanggapi C nanggapi ada lima, lima, lima orang gitu kan dalam satu lingkaran kelompok ada satu terapisnya gitu nah, kemudian dia cerita Nah, kemudian dari cerita itu tangkapin A, B, C. Nah, betul berikutnya B lagi cerita. Ini membentuk support system gitu. Oh, iya ya. Aku masalahnya kayak gini, gini, gini, gini. Tapi nggak seperti kamu. kamu gini gini, gini, gini. Oke, okay. nah, akhirnya belajar dari permasalahan permasalahan orang lain, pengalaman orang lain, kemudian gejala yang dihadapi orang lain itu, kemudian menyadari ke dalam dirinya gitu ya. Berarti kan stimulus dari luar dibawakan ke dalam dirinya gitu ya. Kejalan yang pernah dialami, nah, sehingga, oke, okay, kondisi seperti ini tuh akan membantu individu di dalam memahami dan menyadari akan permasalahan yang ada di dalam dirinya, gitu. Nah, kelemahannya sangat subjektif ya. mau jujur apa enggaknya, gitu. Nah, kita kan menghindari unsur-unsur subjektif, gitu ya, karena berstandar pada pengalaman diri sendiri, gitu kebenaran apa tidaknya kan masih susah tuh untuk di, di apa untuk di eh, dijadikan sebuah kebenaran gitu ya bahwa memang dia melakukan itu gitu ya Nah seperti yang kita pernah kuliah kemarin gitu ya cerita-cerita diskusi itu kan adalah cerita Nah itu kan subjektif ya gitu nah, perlu perlu apa namanya satu pendalaman lebih lebih lebih lagi terhadap apa apa yang diceritakannya gitu. Antara perilakunya, antara emosinya, afeksinya ya, kemudian kognitifnya sejalan enggak gitu. Kalau seandainya dia sejalan, otomatis betul yang diomonginnya berarti mungkin kognitifnya bisa jalan. tetapi kadang-kadang ada orang yang subjektifnya apa ngomongnya A, perilakunya B, pikirannya C gitu. Itu nah, itu gejala-gejala itu kan perlu ada penambahan data untuk meyakinkan, nih, orang mengalami gangguan atau enggak? Ya? Nah, jadi ada proses nanti tes psikologi untuk me meyakinkan bahwa apa yang kita amati, apa yang kita gejala-gejala tadi itu betul-betul enggak yang dibilanginnya. Jadi, bisa bohong ya nanti kalau kamu rekrutmen seleksi gitu ya, karena kan di nya ngomong begini, begini, begini, begini. Oke, okay. terus nanti di interview, di psikotest. Kok beda ya gitu. Bisa orang-orang kayak gini ketahuan biasanya. Inkonsistensi antara apa yang ditulis, antara apa yang diomongin dan apa yang di tes psikologinya. Kok kayak gini orangnya ya? Oke, biasanya tuh dicoret langsung. Oke, ini orangnya kayak gini, nggak bagus nih gitu ya. Antara apa yang ditulis, apa yang diomongin, antara ini. Ya, gitu. Nah, jadi ekstra itu ekstra itu adalah kayak gitu. Jadi mencerminkan masalah dirinya itu dari orang lain gitu. Nah, gitu sehingga dia menyadari masalahnya gitu ya seperti itu itu namanya ekstro, berarti ada introspeksi, ekstrospeksi, in ke dalam, ekstra itu keluar. Nah, jadi hidup kita itu perlu itu gitu, maka maka agama menjelaskan jangan terlalu melihat ke atas gitu ya, tapi boleh sih ya, jangan melihat terlalu tinggi ke atas gitu ya, kenapa? karena nanti kita menjadi apa ya, menjadi orang yang tak sanggup dengan mencapai itu akhirnya menjadi gila atau apa nggak mampu untuk menginginkan mencapainya sehingga jadi sesuatu hal yang bermasalah secara mental gitu ya tapi coba lihat ke bawah gitu oh, ternyata aku lebih beruntung loh bila dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin nggak bisa kuliah kenapa karena orang tuanya enggak ada duit untuk membayarin ternyata saya masih beruntung ya masih ada apa ya namanya motor gitu ya karena kan ada orang iri um temennya pakai mobil ke kampus gitu ya sementara saya cuma motor gitu coba lihat orang yang jalan kaki gitu dia dari dari depan uir dari rumahnya dari kosnya naik bus Sampai di depan uir jalan kaki dia so, seberapa beruntungnya kita nah akhirnya spektak melihat keluar sehingga perilakunya itu menyadari oh bersyukur bersyukur gitu. oke okay. itu namanya ekstra introspeksi dan ekstrospeksi. Jadi dia metode ekstrospeksi. Paham sampai di sini ada pertanyaan? Biasa pernah lakukan teori ini enggak? Karena kadang, kadang kalau kita ada masalah kita kadang kadang mengintrospeksi. Kadang kadang ekstrospeksi, gitu ya. Nah, itu adalah metode, metode yang paling sederhana dalam psikologi untuk melihat gejala-gejala objek psikologi tadi itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? sekarang kita masukkan kalau ada pertanyaan metode biografi. Jadi inti pegang ya bahwa kita kan ingin menyelidiki, ingin memahami oke okay, tentang jiwa tadi. Oke, okay, objek psikologi tadi apanya? perilaku dan proses mental. Nah, untuk memahaminya tadi udah ada dua. Oke, okay, ada introspeksi dan ada ekstrofeksi. Nah, sekarang kita bicara yang kedua namanya biografi. Hmm, Oke. Okay. Bios itu hidup, grafere itu tulisan. Oke, okay, jadi daftar riwayat hidup gitu ya. Biografi itu kan tulisan yang dibicarakan tentang riwayat hidupnya. Mulai dari pendidikan SD SD sampai perguruan tinggi gitu ya. Kemudian riwayat organisasi gitu ya. Riwayat apalagi keluarga gitu ya. Dan, dan riwayat uh, pengin juara atau prestasi yang didapatin gitu ya. Nah, bio biografi lewat hidup biografi yang ditulis sendiri adalah namanya autobiografi. Nah, autobiografi itu biasanya zaman kalian Ananta SMA masih pakai diary enggak? Enggak lagi ya, biasanya. Enggak, Pak. Nah. Curhatnya di sosmed biasanya, Pak. Nah, baik. Anak-anak sekarang, saya kemarin ada ngisi acara di apa ya? di SMA 3 SMK 3 ya. Sekolah menengah keguruan terjumpa HRD dari satu hotel jatra. Nah, Diskusi lah sama dia, Pak Fikri. Zaman sekarang mah udah canggih gitu ya. Terus saya bicara tentang nilai-nilai ya, psikologi di depan guru-guru gitu ya, kondisi menghadapinya seperti apa gitu. HRD-nya bilang, Pak Fikri, sekarang kita ini untuk memahami tentang perilaku calon karyawan itu, itu mah gampang sekarang gitu ya. Kita baca dulu, mah, Pak. Orang pakai diari gitu ya, diari autobiografi ya. The Dear diary hari ini aku sangat sedih sekali. Kenapa? Karena pacarku selingkuh. Nah, contohnya gitu, sebel deh gitu. Padahal aku udah berikan semua yang aku punya, duit apa gitu ya, dan menjalani. Tapi dia, oh, dia cerita panjang lebar lah, bla bla bla, tentang kesedihannya. Nah, sehingga kita bisa memahami oh dia kondisinya dalam kondisi seperti itu. Nah, kalau dulu kan di hari itu ditulis kemudian dikasih kunci, dikunci kuncinya letak di kamar ini, tempat tidur sehingga orang enggak mau tahu gitu ya. Oke, diletakkan di atas di bawah bantal atau di bawah tempat tidur gitu. Yang hanya konsumsi untuk diri kita sendiri. Nah, itu disebut dengan autobiografi. Kalau enggak sekarang enggak. Itu kata Ananta tadi cerita Bapak dengan orang HRD hotel Jatra itu. Oke. Pak sekarang tuh sayang melihat orang-orang karyawan ini baru tuh ya. Saya lihat di autobiografinya itu di wall aja. Tengok sosial medianya gitu ya. Sosial medianya di IG atau mungkin di Twitter atau mungkin juga di apa lagi? di Facebook gitu ya. Nah dia lebih cenderung memberikan curahan hatinya itu positif apa negatif gitu, oke? Okay. Atau mungkin seperti apa? Nah sehingga bisa kalau udah orang yang banyak mengeluh banyak negatif atau apa, mau oh, nggak bisa nih orang kayak gini, gitu. Nah biasanya kayak gitu, dia tengok itu aja langsung. Oh nih anak nih kurang bagus nih secara sosial. Oh nih anak nih kok kok mengeluh aja, mengumpat aja, ini agak gitu. Itu saya lihat kayak gitu gitu. Topiknya kan kepribadian waktu itu. Nah artinya orang melihat biografi kita itu Coba tengok ini aja, tengok Instagramnya aja, positif nggak Instagramnya, positif nggak Facebooknya, bahasanya gitu ya. Ini enggak, ambil kuliah dengan bapak, kecur kuliah di pagi, pengantar psikologi gitu ya. Makan sarapan, kecur Makannya sarapan Indomie, jadilah Indomie rebus untuk pengganjal, sikit-sikit upload, sikit-sikit upload gitu ya. Nah, orang yang sering ngembang upload di media sosial, katanya secara psikologi sosial itu biasanya adalah orang-orang yang butuh perhatian, butuh etensi ya dari orang lain gitu, ya. sehingga kalau orang like, kemudian komen gitu ya, uh, otomatis dia akan senang banget. Aduh ini, ya. Kenapa Karena, Karena kurang perhatian. Jadi kalau udah pacarmu, sedikit-sedikit upload, sedikit-sedikit mau makan foto dulu gitu ya, ada kegiatan momen dikit, anggelnya kan pi, api nah, ini terbukti kayaknya nih dia orangnya kayak gitu. Makanya kalau kamu nggak mau ikut Facebook bapak kan tahu-tahuan yang ikut pes, apa yang ikut ig bapaknya yang baru sedikit deh kelas ini nah gitu nah contohnya itu autobiografi data datanya asal dasar ingatan itu yang bapak ceritakan tadi ya tentang bagaimana temen gitu ya untuk melihat tentang perilaku dan kepribadian orang itu dari ini tadi kalau biografi ya tadi riwayat hidup gitu ya Nah, kalau mungkin biografi yang ditulis sendiri, itu autobiografi. Jadi kalau kita ingin melihat sejarah, bagaimana orang itu, nah cobalah, kalau Bapak ini ya, lagi males, lagi down atau apa gitu ya, itu biasanya itu coba deh, bangkitkan cerita-cerita orang sukses, hebat atau apa gitu ya, itu membangkitkan semua oh dia belum kita belum bisa berapa, orang-orang hebat dulu, dia harus begini-begini dulu gitu. Atau cerita-cerita, cerita inspirasi gitu ya, atau nonton kegiatan inspirasi bagaimana orang berjuang untuk sukses gitu ya itu sangat-sangat membantu untuk membangkitkan mood booster kita kalau bapak lah ya gitu ya itu biasanya begitu nah datanya datanya atas dasar ingatan terhadap peristiwa yang telah terjadi lama nah otomatis dasarnya datanya kan itu ditulis kembali nih gitu ya nah iya artinya sesuatu yang sudah terjadi lama gitu nah untuk kasus-kasus kejahatan atau mungkin kasus-kasus orang bunuh diri atau mungkin ini biasanya orang-orang yang intropet orang-orang yang menarik diri dari dunia sosial gitu ya itu biasanya dia hanya mengungkapkan dengan mengungkapkan perasaan pikiran apa yang dirasakannya itu dengan buku nah ini membantu sekali biasanya untuk orang-orang yang bunuh diri dia ada catatan dear mom Dad, gitu ya I'm so apa ya so sad gitu ya karena ini, ini, ini, ini habis itu dia bunuh diri. Ini biasanya ada surat, surat, surat yang disampaikannya. Orang cari gitu dulu, ada enggak surat gitu ya? Ada enggak eh, ini yang disampaikannya gitu? Orang kan cari di apa di, di buku, misalnya, namanya autobiografi gitu ya. Ada diari biasanya tuh oke, sehingga kita mengungkap masalahnya itu dari apa yang diceritakannya. Oh, ceritanya apanya? Masalahnya sih gitu ya. sehingga di situ kita bisa memahami. Metode biografi itu memahami tentang orang tersebut, gitu, gitu ya. Maka, kamu kepo artis-artis gitu. Kenapa kamu kepo-kepo dia gitu ya? Join, join, apapun artis yang kamu suka gitu ya. Kenapa? Karena kamu ingin memahami tentang lifestyle-nya dia, gayanya dia, akhirnya dia. Terus, kamu contoh gitu ya. Nah, itu namanya biografi. Mulai dari pakaian, passion-nya, kemudian dari sikapnya, gayanya, ngomongnya, gitu ya. Jadi, ini. Nah, kembali lagi bahwa dalam autobiografi ini, itu subjektif karena ditulis sendiri. Oke, kelemahannya itu ya, itu ya subjektif ya, karena itu ditulis sendiri dan waktunya lama, gitu ya. Gitu ya. Banyak hal-hal penting yang terlupakan gitu, dan biasanya kalau biografi atau autobiografi itu adalah hal-hal positif saja yang diceritakan itu enggak ya namanya coba kamu baca e, biografi atau mungkin saya baca tentang biografi Soekarno gitu, biografi ini gitu ya. itu biasanya tuh hal-hal yang terlupakan yang negatif itu enggak enggak ini ya itu ya karena ditulis sendiri itu hal yang negatif tentang yang malu untuk dituliskan gitu ya artinya apa? Sisi-sisi lainnya tuh hilang, dong. Sisi-sisi gitu. positifnya aja yang dijelaskannya, gitu. padahal manusia itu pasti punya sisi-sisi negatif. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, gejala-gejala masa lalu yang, yang ditulis terpengaruh introspeksi diri pada saat sekarang. Itu ya, itu kelemahannya. pertama, subjektif, banyak hal penting yang terlupakan, kemudian hal-hal yang negatif tentang yang berusaha untuk malu untuk dituliskan. Oke, okay. gejala-gejala masa lalu yang ditulis terpengaruh introspeksi diri pada saat sekarang. Itu, itu kelemahan yang yang dalam atau ini paham ya kelemahannya ya Autobiografi. Makanya nggak banyak kali dilakukan kecuali pada kasus-kasus tertentu gitu ya. Orang kan cari diarinya, orang kan cari autobiografinya dia, gitu ya tentang bagaimana riwayat hidupnya ada nggak buku diarinya ada enggak catatan hariannya ada nggak ig-nya ada nggak nah, malah dalam kasus-kasus kejahatan -kasus biasanya orang melacak orang itu dari ig-nya dari ininya karena ada sekarang polisi cyber gitu ya untuk melihat ananta ini saya kan lihat nih handphonenya lihat ininya gitu kan ada hak akses kalau polisi kan punya hak akses ya untuk itu gitu nah dilihat riwayat IG-nya, riwayat Facebook-nya riwayat ini pada siapa dia berhubungan kontak sama siapa saja gitu ya nah, sehingga kadang-kadang yang gejala-gejala masalah yang ditulis itu terpengaruh introspeksi. Introspeksi berarti tadi ke dalam ya, menyadari ke dalam dirinya sendiri. In intra ke dalam peksi. Oke, okay, melihat mewas diri ke dalam dirinya sehingga dicatat. Nah, sehingga kondisi-kondisi negatifnya itu tidak ber, berkembang. Nah, itu kelemahan dari metode biografi ini biosgrafi tadi Oke sampai di sini ada tiga metode dulu ada sebelum bapak menjelaskan metode yang lain ada pendapat atau saran Apakah betul kalian lakukan ini atau uh, ini ada pendapat atau ini enggak silakan enggak ada ada oke baik Nah sekarang uh, dalam dalam metode ini metode biografi ini tidak semua orang mau membuat buku harian itu permasalahannya ya Oke nah sekarang itu kelemahannya sekarang kita masuk metode pengumpulan bahan yang keempat dalam memahami ilmu psikologi dalam mempelajarinya jadi kalau ada orang bilang ah psikologi mah tukang ramal gitu ah kamu jurusan apa jurusan psikologi takut deh gue Nanti ketahuan orang seperti apa, enggak segitunya gitu. Artinya, kan ada proses yang harus kita lalui, gitu ya, untuk memahami tentang seseorang tadi. Nah, bahan yang dikumpulkan bisa jadi alat, alat permainan, alat apa yang digunakan, dan bagaimana menggunakannya. Situasi wajar gitu ya, benar hasil karya subjek, konkret ya, pekerjaan tangan, ke abstrak gitu ya. Pada kasus-kasus tertentu, orang yang mengalami gangguan, orang yang mengalami ini dia punya halusinasi kan dia punya yang namanya ini dia menggambar di dinding menggambar di kertas gitu ya kemudian dia uh, melakukan sesuatu yang yang mungkin pekerjaan itu ya nah, artinya dia me me menggambarkan apa yang di pikirannya, menggambarkan apa yang dirasakannya itu menggambarkan nih diproyeksikannya ke dalam bentuk sesuatu karya sehingga orang akan kumpulkan nih oh dia kayak gini ceritanya dia punya alur gitu ya dia punya alur cerita gitu pada kasus-kasus tertentu ya dalam pemukuan mbak itu diperlukan dalam dunia psikologi gitu ya apakah itu maka dalam tes psikologi itu ada namanya tes kepribadian proyektif dan ada non proyektif nah kenapa pakai proyektif nah ada tes kepribadian di mana seseorang itu menceritakan dari gambarnya tes Rosa contohnya ada gambar boleh enggak nggak ini ceritakan ini gambar apa dia akan bercerita sesuai dengan pendapatnya setiap orang pasti akan mempunyai cerita yang berbeda-beda tergantung apa uh, yang ada di dalam dirinya itu akan dikeluarkan ini gambar hantu ini ini harimau yang, hari yang munor kami ini oh, cerita berhalusinasi dengan dirinya nah tapi itu adalah melambangkan apa yang ada di pikiran di di dirasa di dan perilakunya gitu nah orang-orang yang punya Orang-orang yang tadi mempunyai gejala-gejala gejala psikologis atau disebut dengan mental mental illness atau disebut dengan abnormal juga, dia punya halusinasi, mempunyai ini gitu ya. Nah kita buktikan, oke okay. hasil karya itu ada pekerjaan tangan, ada berupa tulisan gitu ya, oke okay. tulisan tangan, ada puisi, ada prosa gitu ya ada gambar pada anak kecil karya gambar banyak memberikan interpretasi kejiwaan dia gambarin gitu ya kalau kamu mau tengok film-film The Swan gitu ya kemudian itu orang yang apa split personality itu dia gambar gitu ya masa kecilnya ini siapa nih mama kenapa ini lagi di, lagi di ini kan yang tentang ini gitu. lagi di colokannya apa pisau gitu ya. Kenapa begitu Mama? Mama jahat nah, gitu contoh. Jadi interpretasi kejiwaan gitu. Atau mungkin bentuk-bentuk yang lain gitu yang dia imajinasikan berdasarkan pengalaman datang mungkin sesuatu yang dialami pada masa lalu gitu ya. Sehingga ada dapat bantuan. Nah, biasanya dia akan menggambar atau membuat tulisan tangan, ada puisi, prosa gitu ya. Gambar banyak memberikan interpretasi sehingga dengan gambar yang dibuat karya yang dibuatnya tadi itu kita akan bisa menginterpretasi. Oh, pantesan ya, dia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu tadi. Ya, ada wujud dari apa yang diimajinasikannya, apa yang di tadi pikirkannya itu apa yang dihalusinasi, halusinasi, delusi biasanya itu ya. Dia akan bercerita, "Oh, hari ini, ini ini ini aku kedatangan tamu" gitu ya. "Ini ini dia aduh cantik sekali" gitu ya, namanya Sibela gitu. Akhirnya dia akan ber ini ya bernostalgia membuat karya sendiri mengimajinasikan sendiri sampah seolah-olah dia masuk dalam situ ceritanya ada orang kayak gitu gitu ada pakai puisi atau prosa yang paling banyak itu adalah gambar-gambar di kertas atau di dinding itu gambar apa? gambar ini gambar ini dan sebagainya Oke paham ya dan itu di dalam psikologi itu dibutuhkan gitu ya sehingga Eviden, eviden itu kan, evident itu adalah bukti bahan, ya, yang bisa dijadikan fakta bahwa dia mengalami gangguan terhad, gangguan mental, gitu ya, ada gangguan psikologis yang dihadapinya, gitu ya. Nah, dengan adanya kayak gitu, Di sini kita katanya, ini gambar apa nak, gitu ya? Oh, dia ini, ini, ini, oh, dia kan bisa bercerita tuh. Artinya ada sesuatu endapan yang di alam bawah sadarnya itu yang belum terselesaikan gitu. Oke okay, paham ya sampai di sini ada pertanyaan atau Pak, A -a. Uh, kan tadi Bapak bilang kalau psikologi itu enggak segampang itu baca gerak tubuh orang gitu-gitu kan Pak mm -hmm. tapi ada nonton-nonton di TV itu Pak kalau di berita-berita uh, ada yang ahli psikologi apa gitu namanya nanti dia Oh berdasarkan gerak tubuhnya pada Wawancara ini ya, nanti dia menyimpulkan dari gerak matanya itu gimana, tuh, Pak? Ya, ada ilmu tersendiri, ya. Sepenuhnya psikologi kan nanti juga akan belajar, ya. Tapi kan kita tidak lang bisa langsung mendiagnosa seperti itu, gitu, ya. Uh, micro expression namanya ya, micro expression itu melihat seseorang dari uh, ekspresi wajahnya, gitu, ya. Kalau dia mengkerut kayak gini, gitu, ya, artinya apa? Berarti ada sesuatu yang mungkin uh, bagi dia. Eh, tidak wajar, contohnya jadi ada apa ya? Pakem-pakemnya gitu ya. Kalau dia gini ini, ah, gitu. Tanya apa? Kalau seandainya lagi ngomong, kemudian ngomongnya kayak mana, senyumnya kayak mana, itu kan memang ada ilmu. Nah, namanya micro, micro expression. Micro expression itu merupakan sebuah ilmu yang memahami tentang seseorang itu ya, dengan gerak-gerik tubuhnya gitu ya apakah itu bagian psikologi ya bagian psikologi juga ya sebenarnya tetapi keakuratan informasi secara ilmiahnya itu kan belum bisa dijadikan eh, berapa ya dijadikan pengambil kesimpulan diagnosa tidak kan gitu ya itu kan eh, pengamatan yang didasarkan sebuah eh, konsep teori kemudian atau mungkin pakem-pakem eh, yang diambil berdasarkan penelitian-penelitian orang yang sebelumnya gitu ya bisa saja orang-orang yang mempunyai kemampuan yang drama kemampuan lain uh, pembohongan gitu ya orang-orang psikopat contohnya orang-orang psikopat itu kan dia mempunyai kemampuan untuk mendramatisir emosinya mendramatisir ekspresinya mendramatisir apa yang dia rasakan gitu ya sehingga dia terkontrol gitu maka biasanya orang-orang yang seperti itu perlu alat tersendiri gitu ya namanya lie detector. Nah artinya apa? Tidak tingkat keakuratannya itu kan tidaklah 100%. gitu gitu. Bisa nggak menggambarkan seseorang itu bisa, tetapi kalau dalam bahasa psikologi, validitas dan reliabilitas. Validitas itu sejauh mana alat ukur itu bisa mengukur apa yang hendak diukur gitu, dan sejauh mana kepercayaan ke, kepercayaan dari sebuah alat ukur tadi. Kualitas, Kualitas, namanya. Nah artinya apakah itu merupakan sebuah metode? Iya metode. Tapi metodenya itu ya ya menjadi tingkat keakurasinya itu boleh dijadikan sesuatu hal yang tidak sampai 100% gitu ya dalam membuat sebuah diagnosa. Nah namanya micro expression, akar micro expression. Dia belajar juga gitu ya dia ada teorinya juga dan kemudian dia juga mungkin ada konsep-konsep yang dipakemkan tapi kan tidak semua orang pada kasus individu bisa disimpulkan begitu padahal kan elemen yang ada di dalam diri manusia itu kan banyak faktor yang mempengaruhinya gitu ya Nah kalau seandainya hanya wajah kan tidak bisa menjadi sebuah diagnosa gitu ya tidak bisa dijadikan sebuah diagnosa kesimpulan bahwa dia mengalami gangguan ini nggak bisa karena yang namanya ilmu itu harus bisa dibuktikan secara fakta dan metode yang tepat untuk menganalisis itu. Apakah boleh Pak? Ya boleh aja. Psikologi juga akan belajar itu, gitu ya. Tetapi perlu didukung dengan data, evidence evidence yang kuat, gitu ya, sehingga kita bisa memberikan treatment sesuai dengan kebutuhannya itu sendiri. Itu ya Nantaya. Jadi. Apakah itu mendukung? Juga mendukung metode juga, tetapi perlu didukung oleh data atau bahan yang lain agar kuat, ya. Nah, oke, okay, nanti belajar kok itu, ya tentang uh, itu. Uh, oke, okay, ada yang lain kira-kira? Itu tadi kita bicara tentang yang namanya apa tadi? Ya, metode metode pengumpulan bahan. Nah, sekarang kita akan bahas metode eksperimen. Oke ini yang dilakukan oleh William Won pertama kali. Apa yang digunakannya metode eksperimen. Nah munculnya metode ini diawali dari disangsikannya kebenaran dari renungan-renungan tentang gejala kejiwaan seseorang, gitu ya. Pertama tadi ada introspeksi, kemudian ekstrafeksi, autobiografi, biografi ya. Kemudian, setelah itu, pengumpulan bahan. Nah, muncul perenungan-perenungan yang dilakukan tadi itu nggak bisa cukup, tetapi kemudian, oke, okay, sehingga diadakan percobaan-percobaan di lapangan dengan mendirikan lab psikologi, ya, laboratorium psikologi pertama di Leipzig oleh William Woon. Oke, okay. nah, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam penelitian eksperimen itu disebabkan karena. Tidak semua proses kejiwaan itu dapat diamati oleh panca indera. Itu ya dari percobaan yang dilakukan oleh William William Wuun. Ya, nah kemudian setelah itu kemarin kita udah lihat ya percobaan dari William Wuun itu eh, seperti apa gitu. Ya, nah kemudian setelah itu syarat-syarat dari sebuah penelitian itu eksperimen itu maka eksperimenter harus dapat menetapkan saat timbulnya gejala yang hendak diteliti. Kemudian, eksperimental harus mengikuti proses eksperimen. Seteliti mungkin, nah, kemudian tiap-tiap eksperimen harus dapat diulang kembali dalam situasi yang sama. Itu syarat-syaratnya. Nah, kemudian eksperimen, kelemahannya, eksperimen pada objek yang hidup sangat bervariasi, kemudian tidak semua gejala kejiwaan dapat diteliti secara eksperimen. Kemudian situasi di dalam laboratorium tidak wajar. Kemudian gejala-gejala kejiwaan -gejala struktur diukur secara ekstak, eksak, gitu ya. Artinya dalam sebuah eksperimen kita ingin melihat satu fenomena, gitu ya. Satu fenomena. Eksperimen itu kan sama dengan percobaan, gitu ya. Percobaan yang dilakukan oleh Ivan Pavlov kemarin kita sudah bahas di teori classical conditioning. Kemudian B.F. Skinner dalam teori operan conditioning. Kemudian juga ada teori yang dikemukakan oleh Thorndyke gitu ya dari teorinya gitu ya dari belajar teori belajar yang dijelaskannya gitu ya tentang classical conditioning, operant conditioning gitu. Itu kan percobaan kepada seekor anjing dan kemudian juga pada seekor tikus contohnya ya yang dilakukan. Nah artinya apa? Dia melakukan eksperimen ada kelompok yang diberikan perlakuan ada kelompok yang tidak diberikan perlakuan gitu ya. Nah, kita ingin melihat perbedaannya dengan adanya perlakuan yang diberikan Bagaimana reaksinya di pada kelompok yang tidak diberikan perlakuan maka akan dilihat perbedaan dari dua kelompok tadi nah itu eksperimen percobaannya gitu ya nah sehingga kita bisa melihat efektivitas dari apa yang kita lakukan terhadap satu kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberikan eksperimen tadi. Nah, gitu ya. Nah, artinya kan percobaan nah, apa yang dilakukan oleh William William William Wood gitu ya. Itu yang dilakukan oleh William Wood itu merupakan sesuatu yang membuktikan bahwa objek atau gejala psikologi itu bisa diamati. Objek ya. Tadi ada perilaku dan proses mentalnya. Itu bisa di diamati nah, dengan akhirnya dengan adanya metode eksperimen itu maka Oke okay, psikologi itu dinyatakan sebagai sebuah ilmu Kenapa karena gejala-gejala dari kejiwaan, manifestasi dari jiwa berupa perilaku dan proses mental itu bisa diamati bisa dilakukan sebuah percobaan ya nah, Leipzig di laboratorium psikologi Leipzig oleh William Moon inilah Oke okay, yang menjadi dasar menjadi tonggak dasar Psikologi itu menjadi sebuah uh, ilmu pengetahuan, gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oke, paham ya. Oke, kita ingin coba uh, sampai sampai di sini. Ada pertanyaan tidak? Kita diskusi dulu. Oke, paham ya. Jadi, Bapak. Iya, gimana? Bapak Alfi punya pertanyaan. Mm -mm, apa, um, kan di media uh, di zaman sekarang itu kan informasi-informasi tentang psikologi itu kan udah menyebar luas sehingga mm. kita sebagai masyarakat pun bisa belajar dari media sosial gitu kan Pak mm -mm. Nah uh, contohnya nih kalau misalnya kita lagi sedih terus kita mau menutupinya mm. dengan uh, dengan muka-muka senang gitu Pak Nah kita nih, uh, mereka, para pakar psikologi itu, bisa nggak, Pak, kayak, uh, menel bukan meneliti apa ya, kayak misalnya, oh, ini orangnya tuh lagi sedih, atau malah itu mempersulit dia. Gitu, Pak. Hmm, oke, okay. baik, baik. Terus awesome. ada lagi, Pak, Gimana? bener nggak sih, Pak, kalau orang psikopat itu, dia nggak bisa mengetahui ekspresi manusia? oke hmm, Oke, okay, okay, baik nah menarik sekali ya yang di yang dipertanyakan oleh uh, Alfi ya, Pak apakah bisa enggak orang yang dianya sedih tapi dia menampakkan seseolah dia seneng jadi bisa enggak kita melihatnya bisa Alfi artinya uh, kalaulah kita nanti belajar psikologi gitu ya dan kemudian kita akan memahami tentang perilaku manusia gitu ya Oke artinya kalau orang yang benar-benar senang ekspresinya kemudian perilakunya itu akan nampak berbeda dengan orang-orang yang pura-pura senang tapi dia sedih itu akan tetap berbeda perilakunya mungkin dari cara dia ekspresinya kemudian dari apa namanya itu tindakannya perilakunya tadi kan emosinya muncul kan ekspresi kan kemudian cara diajak kalau diajak diskusi lagi itu kan kadang-kadang nggak nyambung lagi gitu ya tiba-tiba kalau kita dalam mengkaji atau menstimulus sedikit aja tentang apa yang ini langsung dia nangis gitu ya dan dan sering kayak gitu gitu inkonsistensi gitu ya. bahwa perilaku itu kan kalau orang betul-betul jujur contoh deh Okay. kalau kamu ngomong sama seseorang kemudian dia ngomong nih pertama gitu ya pertama itu kan adalah sebuah kebenaran yang dimunculkan dari hatinya tapi kalau kedua eh nggak kayak gitu maksud aku tadi kedua itu udah bohong gitu ya artinya apa apa yang diungkapkannya itu kan yang pertama itu adalah merupakan ekspresi pikiran ekspresi rasa yang dia unek unek yang dipendam di alam bawah sadarnya ceplos ya um kamu lihat dasar nggak gini gini gini gini gini habis itu mungkin baru dia menyadarkan oh iya saya salah ngomong nih. Oh enggak kayak gitu maksud aku dong maksud aku tuh kayak gini ha gini gini gini gitu ya nah, that's mean ungkapan pertama itu adalah sebuah kebenaran kalau mau pasti gitu ya Kenapa karena dia langsung refleks adanya stimulus ada stimulus ini kan kemudian ada stimulus kan rangsangan dari luar gitu ya dan kita kan mereaksi cara kita mereaksi terhadap sebuah stimulus rangsangan atau masalah yang kita hadapi itu kan merupakan ungkapan dari rasa dan pikiran kita kan? nah maka muncul dalam bentuk perilaku. Nah ungkapan yang pertama itu adalah sebuah kebenaran, tapi yang kedua itu biasanya udah bohong karena udah mulai dia menyadari berpikir lagi, uh apa yang uh, saya lakukan tadi itu, oke okay, salah ya, nah, nanti saya uh, apa namanya proses koreksi lah gitu. Nah, gitu nah itu yang yang yang apa ya yang terjadi di banyak orang gitu ya seperti itu nah apakah bisa dilihat pak ya bisa dari konsistensi dia dalam um, perilakunya itu gitu kan ada kalau orang yang membohongi itu akan nampak kalau apalagi kalau dia pakai lie detector gitu ya, itu akan jelas kenapa karena detak jantung kita aliran aliran darah kita kalau kita emosi gitu ya, kita tahan itu kan jantung kita kan berdetak lebih kencang itu biasanya. Kalau kita sedih tapi kita pura-pura bahagia itu kan tidak sesuai dengan hati nurani kita kan. Nah biasanya orang yang yang kayak gitu tuh biasanya itu bertentangan dengan eh, apa namanya nilai-nilai yang ada dalam dirinya biasanya itu adalah akan menjadi perilakunya akan berbeda. Beda kalau seandainya dia adalah orang yang psikopat gitu ya ampuh untuk mendramatisir atau mungkin uh, sesuatu dengan ini gitu ya itu akan berbeda karena kasusistik banget gitu apa bisa begitu bisa bisa di, bisa diamati lihat dari inkonsistensi perilakunya dia akan sadar sendiri coba dia sedih gitu ya tapi dia pura-pura bahagia udah perhatikan aja lah Prilak, lakukan observasi secara langsung pada teman-teman kamu yang dia memanipulasi emosinya sendiri. Udah dalam berapa menit abis itu dia pasti akan terdiam atau mungkin dia akan nangis atau dia apa? Kenapa? Karena dia nggak mampu untuk menahan rasa yang sebenarnya, gitu ya. Mungkin tawanya nggak tulus, ceritanya nggak ini, gitu ya. Nah itu biasanya pengalamannya itu begitu, Alfi. Itu. Nah kalau nanti kita orang psikologi kan udah diajarin nih tentang itu tentang dasar-dasar kayak gitu, ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi kita tahu, hmm, ya sudah, kita akan ikutin aja dulu. Tunggu lagi berapa menit, tunggu lagi berapa, cerita aja terus. Tiba-tiba nanti dia nangis sendiri. Hmm, pasti gitu, dia akan nangis sendiri. Coba jangan dibantah perilakunya itu, biarin aja. Terus kita aja lagi cerita tentang masalah-masalah atau pengalaman dirinya. Tiba-tiba aja dia nangis. Dan Bapak sering menemui orang-orang yang kayak gitu biasanya. Kenapa? Karena tadi itu masalah itu kan nggak bisa dibohongin gitu, gitu ya. Emosi itu kan dari datang dari dalam diri kita, gitu. Nah di saat kita memanipulasi diri kita untuk orang lain, itu akan ketahuan juga biasanya. Nah, diajak aja cerita terus, gitu ya. Oke, oke. Itu yang per pertama. Terus yang kedua apa tadi, Vi? Apa benar kalau orang psikopat itu dia nggak bisa mengenali ekspresi wajah manusia? Hmm. Orang psikopat. Nah, orang psikopat ini kan dia mengalami gangguan ya, abnormalitas ya. di mana dia kondisi-kondisi uh, kepribadiannya, pikirannya, emosinya karena pengalaman traumatik masa lalu dan kemudian uh, dia punya emosi yang berat ya, sehingga biasanya orang pembunuh berdarah dingin kata orang bilang itu ya. Dan kemudian uh, semakin tergantung individunya ya tingkat-tingkat psikopatnya itu seperti apa gitu. Nah ada orang yang bisa memahami perasaan orang lain, tetapi kan begitu dalamnya penderitaannya, begitu dalam sakit hatinya, karena kadang dia juga nggak merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang penting dendamnya, hasratnya itu tersalurkan gitu ya. Itu biasanya dilakukan gitu ya oleh orang yang psikopat. Nah dia kan mengalami gangguan kepribadian. Nah di sana orang mengalami uh, gangguan kepribadian seperti itu maka uh, dia akan tidak memahami perasaan orang lain gitu ya yang terpenting bagi dia adalah perasaan dirinya sendiri gitu dan tidak memperdulikan perasaan orang lain maka dia dikatakan psikopat. gitu walaupun ada yang kadang-kadang dia ada rasa iba kasihan juga terhadap sesuatu tadi gitu ya nah sehingga uh, biasanya Emosinya itu terganggu, ketidakpedulian dia terhadap apa yang orang lain rasakan, gitu ya. Don't care dia, gitu ya. Kamu nangis, kamu sedih, itu apa, peduli amat gua, gitu ya. Itu urusan kamu, gitu ya. Mending aku aja ini, gitu. Artinya, Nesmin, orang-orang psikopat itu kan dia nggak punya, ya pembunuh berada dingin itu apa? Dia membunuh itu kebahagiaan bagi dia, gitu ya. Kesenangan bagi dia, gitu. Kenapa? Karena unek-unek masa lalu yang uh, yang tidak terselesaikan gitu, emosi yang tidak uh, terselesaikan gitu Nah, gitu ya Oke paham ya Vian? Ya? jadi perlu bantuan uh, psikologis terhadap uh, permasalahan itu Nah kita lihat eksperimen nah, yang dilakukan itu. oleh ini ya yang dilakukan oleh William Woon gitu gitu nah di, di Leipzig gitu gitu ya tentang uh, bagaimana Uh, tentang kalau oh, salah kita videonya uh, nanti aja lah ya videonya itu kita materinya banyak ini metode metode itu oke okay, itu kelemahannya paham ya uh, Alfia ya? oke okay, maka orang-orang yang ya, terdampak mengalami gangguan itu itu perlu bantuan ya bantuan recovery emosi gitu ya oke okay, ini Sarsabila nih udah mulai bosan kayaknya nih dia pakai ini apa pakai kumis dia itu nah bentar lagi ya Oke itu eksperimen nah kemudian ada namanya metode tes nah itu disebut dengan tes psikologi tes yang digunakan harus memenuhi syarat pertama Bapak bilang tadi apa valid dapat mengukur apa yang hendak diukur reliable dapat dipercaya keajekannya keajekan itu konsistensinya gitu ya konsistensi nah, artinya semua alat tes psikologi yang sudah ada itu adalah alat tes yang sudah mempunyai tingkat validitas dan reliabilitas yang mempunyai sudah standarisasi gitu ya sudah diakui sudah dilakukan berulang-ulang gitu ya dan mempunyai konsistensi nilai konsistensinya dan validnya gitu ya sehingga semua tes psikologi itu dapat dibedakan ini menurut gitu ya fungsinya nah ada nih tes dapat tes tes psikologi itu oke okay, penggolongan tes dalam psikologi itu maka dapat dibedakan menurut fungsinya pertama ada namanya speed test tes kecepatan nanti kalau kalian belajar namanya tes ini ya hitungan kalau di orang umum disebut dengan tes fauli atau tes koran gitu ya ada apa besar gitu ya korannya gitu tes untuk angkatan itu ada angka-angka gitu ya nah kemudian ada waktunya disuruh ngitung, ntar bapak ambilkan contoh alatnya, gitu ya paham yang pernah nggak lihat alat tes itu? Hmm, contohnya ada namanya itu disebut dengan speed test, ntar bapak ambilkan. Hmm, Oke, okay. uh, besok kalian akan me melihat dan mengkaji alat tes itu gitu ya. Oke, okay. nah contoh alat tesnya begini, namanya itu tes keleflin. Itu ya, uh, bentar Bapak ini kan dulu, Bapak hilangkan dulu. Komporan ya Pak? Spiritual background, oke. Okay, nah, contohnya kayak gini: itu ya, ini alat tes. Ini nah, tes. namanya tes, apa tes traveling? Gitu ya, dalam tes uh, uh, ya, traveling uh, ini untuk menguji. Traveling uh, ini adalah tes untuk menguji tingkat ketahanan seseorang. Lihat ya. Oke. Okay. Di sini semuanya angka aja. Oke, okay. mulai dari bawah. Itu. Nah, artinya eh nampak ya? Nampak kan? Oke. Okay. Nah, jenis tesnya gini. Okay. dari tes ini, dari tes ini, lihat ya. Nah, tes ini akan melihat orang itu kecepatan speed test. Speed test itu dia ingin melihat daya tahan seseorang dalam tekanan bekerja ada waktunya oke okay. berapa detik gitu ya kemudian langsung di teruskan sampai ngitung sampai selesai mulai dari satu lembar ini nah sehingga dari situ kita akan melihat speed testnya tuh seperti apa kecepatannya mampu nggak dia bekerja dalam sebuah tekanan tadi nah gitu ya nah sehingga dari tes speed test tadi itu oke okay, kita akan bisa melihat kemampuan atau kepribadian dari seseorang oke okay, atau the power test tes kemampuan oke okay, itu berdasarkan fungsinya ada speed test power test kemudian general survey test tes untuk membandingkan kecakapan subjek yang sebaya atau berdasarkan organisasi terbentuk esai atau urayan atau mungkin tes bentuk objektif. Nah, kalau tes bentuk objektif itu adalah tes yang yang bentuk objektif itu berupa jawaban yang sudah ada, tinggal sesuaikan dengan apa yang menjadi apa namanya itu kebutuhan apa yang kita rasakan, tinggal ditulis, tulis, tulis. Biasanya itu tes objektif itu untuk melihat tes IQ. Biasanya gitu ya, ada tes IQ yang eh, contohnya tadi tes, tes diferensial gitu ya tes ini gitu, nah, itu akan dilihat eh, tes kemampuan diferensial contohnya, contohnya gitu ya, oke okay. contohnya saya bapak kasini contoh, ya itu adalah tes bentuk eh, pilihan yang diberikan tadi tes bentuk eh, pilihan. Oke, silakan dijawabnya. Contoh ini contoh aja nih ya, contoh biar kalian paham dalam uh, ini. Oke, ini contoh tes pilihan biasanya. Oke, contoh tesnya. Silakan dijawab, bapak salin dari bukunya. Nih. Oke. Oke, ini kalau dia ini. Uh, dibuatkan dalam sebuah tes yang ambil bapak di ini oke okay. okay, contohnya ya cut mutia oke okay. adalah oke okay. titik-titik ini betul-betul tes a nih ya oke okay. contoh a oke okay. penyanyi oke okay. b pahlawan c Penari, D, pelukis, nah, pelukis. Nah, Ini contoh nih. Jawabannya apa? B. B. Pahlawan. Pahlawan. Pahlawan. Pahlawan. Ayo. Siapa yang jawab? Pahlawan pak. Pahlawan pak. Tahu, ini contoh, contoh tes yang tadi. Eh, tes bentuk objektif, ya, ada pilihan-pilihan. Nanti ada tes bentuk usai, uh, SI gitu ya. Nah, ini jawabannya apa? Ah apa Orang di kelas ini, Avi, apa pi? Tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, kalian belajar sejarah masa tahu, ah pahlawan. Pahlawan, Pak, pahlawan, oh, pak. pahlawan pak pahlawan. Pahlawan, pahlawan, pahlawan. pahlawan. Ye, yeah, pahlawan, pahlawan. Dia saudara sama Cendekia. Pahlawan. Dari di Aceh dia, Pak. itu nah, ya, kok lambat kali tadi pun. Dia pahlawan. Jaringan bapak ngelek, Pak. Jaringan Pak. Pahlawan, pahlawan. Pahlawan. pahlawan. pahlawan. pahlawan pahlawan. Ya, okay, baik. Bapak, oke. Baik, perhatikan. Panas ini ya, contoh Bapak salin contohnya nih. Panas itu sama dingin. Ini objektif ya, dingin. Kemudian sama dengan suka suka. Oke, okay. sama dengan apa? Benci. Benci, Pak. C. Ini ada optionnya. Oke. B, Oke, tertawa. C, Oke, duka. Duka. Duka. Duka. Duka. Duka. Ini macam-macam tes apa Pak? Tes kedinasan kemarin? Iya soal ini skor Tes, tes psikotes. Itu psikotes kedinasan kemarin. Yang apa? Yang bersifat bentuk objektif gitu ya. Artinya kamu hmm. otak, kamu jalan enggak ya? Gitu ya. Panas berarti kan ini lawan kata kan? Yeah. Ah, ya. Senang suka ini. duka Kalau sama dengan suka itu lawan katanya apa? Duka. duka. Hmm. Oke. Okay. Itu berarti jawabannya adalah du Duka. Wow. Oke. Okay. Oke, bapak cari ini lagi. Oke, ah siang matahari. Malam. Oh. Malam bulan. Malam. Ini nggak apa Bulan. Bulan. Bulan. Apa? Bulan. Bulan. <laughs> bulan bintang menyinari malamku. Ah, jawaban hanya itu. <tuk> itu adalah, oke, okay, gelap. Enggak enak semaunya kalian ya, ada ada jawabannya. Oke. C. Oke. Jauh. J. Apa oh, jawaban? Bintang. Bintang kecil. Malah dagang bintang. Siang itu matahari. Malam itu Bintang. Bintang, Pak. Oh. Okay. jawab bintang. Siapa jawab bintang? Saya. Bintang. Bintang, tidur Pak? Ya. Tidur. Malam Anta. Anta. bintang. Jelap, jelap, jelap, jelap, jelap tidur. Apa jawaban kenapa? bintang. Pak. Bintang karena kan udah matahari. Matahari kan planet. Jadi bintangnya Matahari kan tata sur Oke, satu orang ngomong. Tata surya. siang, uh, malam matahari minta. minta. Tangan Kok jadi Galulan? Halo, siapa yang ngomong ini? Oke, okay, siapa yang mau ngomong? Uh, raise hand atau uh, langsung silakan. Apa alasannya? Kenapa bintang, kenapa gelap, kenapa tidur? Nah, satu persoalan. Nanta, dua, pak. nanta silakan ngomong dulu. Kalau siang itu kan, eh uh, apa namanya, kata surianya matahari. Kalau malam itu bintang, karena yang ada di situ bintang, bukan bulan. Oke, jangan jawab tidur tadi, kenapa alasan psikologisnya? Alasan otaknya, pikirannya? Alfi, tadi kamu jawab ini ya. Eh, Anissa, Anissa. Sorry, Anissa. Anissa Amelia Fitri enggak sih Pak tadi awalnya bilang bintang cuman kalau karena malam kan ya identik dengan tidur kayak gitu <tuh> <tuh> terus ada tadi bilang gelap yang bilang gelap tadi alasannya apa nah ditanya satu, -satu malah malah bingung jadinya ya oke okay. uh, jawabannya kan kita harus tahu loh analogi ini analogi namanya cara berpikir kita terhadap sesuatu kalau siang Oke okay, bicara tentang tata surya nih kan betul kata Ananta tadi. Berarti kalau siang itu secara tata surya ada matahari. Kemudian kalau malam tata surya berkaitan dengan matahari itu berarti ada bin? bintang. Bintang. Oh, betul. Nah, betul. Oke okay, bintang. Bukan tidur atau gelap gitu ya. Analoginya jadi macam-macam karena tidak tidak cocok dengan yang yang ini lagi yang di. Kalian... Yang dan matahari. Hmm, gitu ya. Yang di depannya. Nah, itu pertanyaan yang berkaitan tes objektif oke okay. ya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tes objektif oke okay. oke okay. nah contoh kalau dia tesnya bentuknya esai ini bapak ambil dari contoh tes yang asli ya contoh esai gitu ya oke okay. contoh esai gitu ya kita akan bahas ya contoh dalam bentuk yang disebut dengan tes bentuk esai, gitu ya. Pertanyaannya adalah, oke, okay, sebutkan. Pertanyaannya nanti ya, sebutkan. Ini betul-betulan tesnya ya. Sebutkan se semua alasan. Saya minta satu-satu nanti. semua alasan mengapa sepatu itu biasanya dibuat dari kulit Oke okay, jawaban pertama oke okay, oke okay. Sebutkan semua ala, semua alasan-alasan Mengapa sepatu ya Mengapa sepatu itu Oke okay, biasanya dibuat dari kulit Oke okay. mulai dari Alfi apa jawabanmu Alfi karena e, ringan jadinya, kita tuh bisa lebih fleksibel gitu, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, Anissa, kenapa? <laughs> Pemirah Bapak ya? Karena kulit itu, dia kuat, Pak. Kuat. Hmm, kulit kuat. Oke, okay, ya. Tidak mudah robek dan tahan panas tahan panas lah ya tahan panas dini karena bagus pak motifnya. Bagus, motifnya ada yang lain siapa lah ribu, ribu karena rupanya. harganya mahal pak nyaman dipakai pak Hah? Oke, okay, nyaman. Karena nyaman dipakai. Kualitas dan bahan itu membutuhkan kulit yang halus, Pak. Oke, okay. kualitas. Estetika, Pak. Karena waterproof, Oke, okay. hmm, banyak pula waterproof ulah. Oke, okay. atau tadi waterproof. Oke, okay. so eh, perut gitu ya tulisannya ya. Kalau nggak salah, double O atau double X? Oh, double O, double O, double O, double O, double O, Oke, nah setiap orang kenapa harus berbeda? Nah, itu kan melambangkan apa yang yang apa ya, yang menjadi objek dari uh, double nah kenapa kok bisa begitu nah itulah manusia gejala pikirannya nampak nggak ada ada, ada kalau bapak tanya lagi ya ada lagi ada, ada. ada gitu ya oke nah, siapa nih yang bandel nih masih hidup ini hidup nah itu yang kita lihat kalau dia dalam bentuk esai, nah setiap jawaban yang tadi itu yang kalian buat tadi itu itu akan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Itu ada kuncinya gitu ya, nilai beda beda tergantung dari kualitas jawabannya. Oke, okay. nah artinya gejala-gejala kejiwaan untuk satu soal itu aja udah nampak nih cara berpikirnya. Ada cara berpikirnya dalam segi perspektif seni, ada yang dalam perspektif materi dalam segi perspektif pemakaiannya, dalam perspektif bentuknya dan sebagainya itu banyak banyak banget. Nah, artinya apa? Artinya dari satu pertanyaan aja kita udah melihat nih gejala-gejala kejiwaan dari kita, pikiran, perasaannya tentang persepsi dia terhadap mengapa sepatu itu biasanya dibuat dari kulit. Gitu ya. Biasanya kalau secara umum tahan lama kan? Gitu ya. Secara umum kan biasa tahan lama karena lebih tahan gitu ya. Nah, tapi yang bilang ringan membuat fleksibel kulitnya kuat tadi yang sama dengan tahan lama ya kulit kuat gitu panas motifnya harganya kualitasnya estetika waterproof dan sebagainya nah itu tes yang dibedakan menurut organisasinya ada esai ada objektif gitu tes psikologi itu kayak gitu ya dia dalam tes psikologi itu nggak ada lulus atau tidak lulus tetapi profil kamu itu menggambarkan apa yang ingin dicari orang itu apa enggak. gitu ya nah sehingga setiap soal tadi itu soalnya sama orang akan menjawab dengan cara yang berbeda-beda nah nanti kita belajar deh dalam tes psikologi gitu ya nah itu tadi ada banyaknya tes banyaknya tes itu akan banyaknya testi ya tes banyak testi itu adalah orang yang dites test itu kan orang yang dites namanya testi. Oke, okay. tes ada yang namanya test individual, test yang dilakukan secara personal seperti tes kepribadian gitu ya, tes oh, rosa atau mungkin ya, tesnya individual gitu ya. Atau dia tes klasikal, Tes klasikal itu kalau kalian kemarin tes gitu, ramai itu namanya tes tes Nah, objek yang ingin diselidiki Ya, ada tes perhatian, tes ingatan, tes intelijensi, tes bakat gitu ya, tes ingatan atau memori. Ada tes intelijensi, tes ingatan itu biasanya tuh bapak cerita gitu ya. Oke, okay. dari cerita bapak tadi itu kalian akan sebutkan lagi itu dari apa yang dijelaskan. Coba siapa yang mau bisa menjelaskan dari apa yang bapak jelaskan barusan? Sama nggak bahasanya? Ya, oke bapak nih ngomong nih perhatikan amatin dengerin omongan bapak dalam satu menit ke depan. Oke bapak suruh kalian lagi untuk menceritakan apa yang bapak ceritakan. Ya, Jadi begitu dia ada konsep cerita biasanya itu ada cerita ada teksnya ada ceritanya terus dibacakan terus disuruh mengulang kembali terhadap apa yang dijelaskan tadi. Suruh ceritain kembali gitu ya mau bapak, bapak tes nih perhatikan omongan Bapak mulai dari sekarang ya Nah teman-teman semua kita baru belajar tentang bagaimana metode ilmiah psikologi itu dalam menyelidiki sebuah objek psikologi maka metode itu merupakan sebuah cara kita dalam memahami objek psikologi tadi berupa apa objek psikologi itu manifestasi dari objek psikologi adalah manusia. Nah, manifestasi dari jiwa manusia itu adalah perilaku dan proses mental. Nah, sehingga dengan adanya metode ini kita akan bisa memahami lebih dalam tentang gejala-gejala kejiwaan yang ada dalam diri manusia. Oke, coba siapa orang yang mau ngomong lagi apa yang Bapak omongkan tadi? Berapa tingkat keakuratannya? Silakan, siapa yang mau coba? Rahmi Coba kamu sebutkan Pi lagi, Alfi Nah, jadi metode-metode yang tadi kita belajar ini itu bisa membuktikan bahwa psikologi atau objek-objek yang ada itu memanifestasikan, manifestasi dari jiwa dan perilaku manusia, gitu pak? Jauh, coba lagi bu coba. Coba nanti pak. Coba coba. coba. Uh, jadi teman-teman kita kita baru aja membahas tentang metode metode penelitian terhadap uh, objek psikologi yaitu manusia dengan uh, manifest apa tadi itu itu uh, du, dua itu manusia kejiwaan dan proses mentalnya e, dengan metode tes ini kita dapat me menyelidiki permasalahan-permasalahan gangguan kejiwaan yang ada di individual Oke jauh Oke coba yang laki-laki tadi rangga Oke okay, ada 50% lah ya maknanya coba tes ingatan Oke, okay. nah baik itu contohnya nanti dia ada teksnya itu ada ceritanya gitu ya, disuruh dia ngulang ceritanya itu tes ingat. Nah tes inteligensi IQ biasanya ya ada ya tes bakat minat tes kepribadian dan sejenis-jenisnya banyak lah jenisnya ya objek yang ingin diselidiki. Kemudian <tuh> tes dapat dibedakan itu menurut cara menjawabnya. Nah cara menjawabnya itu ada tes bahasa, tes verbal. Ada tes perbuatan atau uh, performance, itu ya. Tes bahasa itu dia tadi kayak menceritakan gitu ya, untuk <tuh> contoh. Bentar ya, pulang karena di rumah gitu ya. Jadi zaman-zaman S1 dulu sih ada mana ya, bentar ya, apa cek kan? Uh, ada tes verbal. Tes yang minta, tes verbal itu adalah tes yang dimana. Oke, nah contohnya nih. Oke, baik, Bapak minta yang laki-laki ya, Rangga deh gitu ya. Tes verbal atau CDD gitu ya, adalah tes dimana orang. Menjawab terhadap apa yang dijelaskan, ditanyakan gitu ya dalam ucap ungkapan. Oke, okay. uh, okay. nah uh, diminta untuk menjawab terhadap apa yang uh, dijelaskan, Bapak ambilkan contohnya gitu ya. Hmm. untuk tunggu papa ambilkan dulu contoh alat tesnya itu ya yang biasa digunakan di dalam uh, ilmu psikologi contohnya ini Rangga ya Oke okay, Rangga uh, perhatikan gambarnya ini Rangga nih uh, alat tesnya ya uh, Oke okay. Oke, Bapak besarkan. Oke, ini namanya tes Rosa. Oke, tugas Murangga dan teman-teman yang lain yang melihat, ya. Oke, Rangga, kamu boleh diceritakan kepada saya. Ini gambar apa? Agak buram, Pak, dari kamera saya. Hah? Agak burang? Pecah gitu solusinya pecah gitu. Bapak jelas ya kok. Oke, okay. bapak cari yang ini ya. Bapak cari dulu yang besar. Oke. Okay. Nah, kalau buram. Oke. Okay. Nah, <tuh> bapak cari yang satu. Ini ini adalah contoh contoh ya. Untuk bapak ngenalin aja. Nanti kalian juga akan uh, pelajari gitu ya. Ini udah jelas, rangga? Oke. Okay. Nah. Oke, okay, Bapak tanya dulu nih ke yang laki-laki dulu deh. Oke. Okay. Rangga, so menurut pendapatmu, ini gambar apa? Jelaskan. Yang tersepintas dari pikiranmu ya, ini gambar apa? Kalau menurut pendapat saya sih Pak, ini gambar seperti celah antara dua macam celah di jurang gitu loh Pak antara tebing gitu ya jadi seperti ya ada di tebing sebelah kiri dan kanan jadi yang di tengahnya itu kan seperti ada kayak jalan ujung sana jadi, menurut saya sih itu celah antara dua tebing aja Oke baik dede ya Pak itu kayak sebuah irisan tanaman itu terus dilihat dari Microsoft itu Pak Oke habis Se kalau saya lihat seperti hewan yang diawetkan Hewan yang diawetkan, oke. Okay. Mana yang laki-lakinya kok nggak ada lagi, Cuman itu doang. Ah, ah, pak Jril, Pak Jril, Pak hidayah. Yang sepintas yang diterpikirkan oleh kamu apa? Eh uh, seperti hewan juga pak, hewan yang lama diawetkan gitu pak. Hmm, Terus diletakkan ya di sebuah microsoft untuk dilihat, perjelas. Oke, okay. Ananta? Resen ya? Oke. Okay. Nanta ya, Pak? Mm -mm. Ini tuh kalau Nanta lihat itu cat air, Pak. Mm -mm. Abis itu dimirorkan. Gambar mm -hmm. yang dimirorkan jadi dua gitu. Itu tuh irisan cat air sebenarnya. Mm -hmm. Kalau menurut Ananta. Okay. Nah baik terima kasih Ananta, Pajri, Rangga, Dede, sama Hafiz ya Yang laki-laki Bapak Lek cuma itu doang yang nampak di kamera Yang lain belum nampak nih Oke, okay. oke okay. Abdul tadi, Abdul. gimana Dil? Pendapatmu, Dil? Nah untuk untuk Abdul tadi mikrofonnya juga lagi bermasalah Pak. Oh gitu. Jadi, uh, tadi tadi absen juga uh, tercentang absen sama Bapak gitu soalnya oh, oke, okay, oke okay. nanti Bapak rubah. Oke, okay, jadi menurut kamu di kamar apa? Abdul yang bermasalah Pak, sama Aku bermasalah. mikrofonnya. Oh bukan Abdul yang ngomong Hafiz ya. Oke, okay, Bima. Dimana Kalau indiskimis. yang saya perhatikan Seperti Daun besar yang kering Daun besar yang kering Rafi Kalau saya lihat Mirip kayak hewan Yang diawetkan juga Hewan yang diawetkan Terus, ya. Terus uh, bedanya Di ujungnya tuh kayak uh, serangga yang diawetkan Jadi kayak Dua, dua hewan gitu hmm, oke okay. baik-baik Oke okay. Good. nah eh baik saya ingin melihat tes ini kan nanti kan mengkaji tentang keabnormalitasan seseorang ya dan gangguan seksualnya atau apa gimana gitu ya eh Alhamdulillah nih yang yang laki-laki nggak pikirnya parno-parno gitu ya pikirnya tuh masih normal normal aja gitu ada bilang hewan ada yang bilang tebing, ada yang bilang jalan, ada yang bilang ini gitu ya dan sebagainya. Tuh biasanya tuh ini yang disebut bapak nggak akan menginterpretasi, nanti ada mata kuliah sendiri gitu ya tentang materi ini gitu. Ya. Tapi itu bapak hanya ingin menjelaskan tentang ya bahwa dalam tes psikologi itu ya jenis tes psikologi itu ya itu eh, tadi dijelaskan bahwa salah satu faktor yang menjadi tes psikologi itu adalah apa tadi ya adalah oke okay, yang berupa verbal ini tadi ya ini alat tesnya namanya tes rosa ya nah, itu metode eksperimen tadi kita udah bahas nah itu metode tes yang sifatnya adalah bahasa verbal atau ada tes yang berupa perbuatan performansi gitu ya yang disusun meronce untuk tes ini tes ini nanti kita akan pelan-pelan belajar gitu ya dia ada melakukan sesuatu sehingga di situ dinilai kemampuannya itu seperti apa dan bagaimana gitu nah itu semua semua tes-tes ini semua akan di di nanti di apa ya dipelajari gitu ya nah itu contohnya saya Bapak mengembangkan secara umum aja gitu ya itu metode tes ya Tersebut juga dengan psikotest, tes psikologi. Tergantung tadi, ada fungsinya, organisasinya, banyak tesnya, objek yang ingin diselidiki, cara menjawabnya. Itu beda-beda. Ini contoh tadi, ini nama tes Rosa. Nanti orang disuruh untuk bicara ini gambar apa, bisa diceritakan, nggak? Ini gambar apa? Nah, dari situ kan ada coding, coding informasi, informasi yang didapetin, nah, kemudian interpretasinya, scoring administrasinya. Itu ada. Gitu. Ini contoh gitu, contoh contoh aja gitu ya. Nah, kemudian ada metode itu mendapatkan pro dan kontra. Bagi yang pro, tes adalah cara yang paling praktis untuk mengetahui keadaan testi. Ya, individual. Nampak ya? Nampak kan? Nah, Oke, okay. kita sudah bahas tadi contoh-contoh tesnya itu. ya Nah, makanya metode tes mendapatkan pro dan kontra bagi yang pro, Okay. tes adalah cara yang paling praktis untuk mengetahui keadaan testi. baik itu individual ataupun tadi klasik. Ya, ini. Nah, kemudian bagi yang kontra, hasil tes sangat tergantung pada berbagai situasi yang selalu berubah, gitu ya. Kemudian pribadi manusia adalah utuh, bulat. Dan bukan merupakan kesimpulan dari berbagai aspek, nah sehingga tidak dapat diungkap per aspek secara terpisah. Nah, cara merespon tes sangat dipengaruhi oleh pengalaman testing. Semakin sering dia melakukan psikotest, semakin familiar dia dengan alat tes, semakin dia biasa menggunakan alat tes itu, semakin hafal dia lah tentang kunci, dan ini, sehingga di saat dia mendapatkan tes itu, ya, dia biasa aja, gitu, tidak ya. ada pikir-pikir panjang, nah, itu kelemahannya. Bagi yang pro, ya, bagi yang kontra juga seperti itu itu tes psikologinya. <tuh> Oke, okay, yang berikutnya karena udah jam lagi ya. Enggak terasa saya kalau di kelas ini ngajar ya. ini udah tinggal eh uh, menit. <tuh> secara lisan dan langsung wawancara dilakukan secara individual dan membutuhkan banyak waktu. Gitu ada wawancara ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam interview Buatlah situasi jawab tanya jawab secara wajar. sewajar mungkin siapkan segala macam pertanyaan yang akan diajukan kemudian perhatikan sikap interviewnya gugup pucat ragu dan sebagainya kita observasi oke artinya apa artinya interview atau wawancara ini secara lisan itu adalah menggali informasi lebih dalam tentang subjek yang kita akan uh, ini kan uh, pahami gejala-gejalanya tadi dengan buat situasi ada wawancara itu sebagai ada wawancara terstruktur wawancara yang tidak terstruktur wawancara terstruktur itu adalah wawancara yang kita sudah siapkan pertanyaannya terus kita tanya gitu ya terus apa yang dijawab oleh oleh oleh tes orang kita yang wawancara tadi itu kita probing kita kejar sehingga dia pada titik tertentu dia eh, apa yang diomonginya betul apa enggak gitu ya sehingga informasi itu lebih dalam kita dapat nah teknik kita memprobing pertanyaannya satu tapi, atas jawaban yang dilakukannya tadi itu, kita probing, gitu ya. Atau mungkin ada namanya, kalau Bapak di asesor Kemendikbud itu, Bapak diajarin tentang bagaimana kita mau ini TSI, targeting, targeted selection interview, gitu ya. Bagaimana kita melihat bukti-bukti, evidence-evidence yang dilakukan oleh seseorang yang kita interview tadi itu berdasarkan pasti past behaviornya perilaku masa lampau nya sehingga dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan pada masa lampau kita bisa memprediksi dia ke depan seperti apa dia bagus apa enggak terima apa enggak gitu ya atau mungkin pengalaman masa lalunya seperti apa gitu ya Nah sehingga itulah menjadi evident bukti fakta dari kita untuk memahami tentang perilaku atau gejala-gejala mental dari seseorang tadi terstruktur Ya, atau tidak terstruktur bicara biasa tanya jawab biasa aja gitu ya oke itu wawancara ada wawancara yang tidak ke, tadi wawancara langsung ya dilakukan secara individu dan membutuhkan banyak waktu mungkin satu kalau bapak wawancarain untuk kepala sekolah seluruh Indonesia atau apa itu butuh waktu satu jam biasanya satu jam untuk menggali kompetensi kompetensi yang didapatinya itu gitu ya ini mau dapat lagi nih wawancara untuk kepala sekolah gitu ya seluruh Indonesia untuk program sekolah penggerak gitu itu ada 44 44 ada yang menangis di saat ditanya ada yang semangat ada yang enggak ngerti apa yang ditanya apa yang dijawabnya gitu Oke jadi itu perilaku orang itu akan nampak murni langsung dari apa kita yang lakukan terus kita probing probing itu adalah teknik bagaimana kita menggali membuat pertanyaan dari jawaban yang dibuat oleh Uh, orang yang kita interview orang yang kita interview tadi sehingga kita dapetin informasinya betul enggak ya antara alat tes psikologinya antara observasi antara CV nya ini betul nggak orang kayak gini itu akan nampak murni langsung ya nggak bisa dibohongin gitu ya nah, gitu. atau bisa jadi secara questioner dilakukan secara massal tidak tergantung pada waktu kuisioner nah, tertutup ada kuesioner terbuka jawaban sudah tersedia kalau kuesionernya tertutup kalau terbuka jawabannya bebas kayak tadi gitu ya Bapak tanyakan tadi gitu ya sehingga tinggal dijawab aja berdasarkan apa yang diinginkan berdasarkan informasi-informasi yang kita butuhkan tadi itu wawancara dalam nah, kuesioner tidak ada kontak langsung antara kuesioner dengan personeri orang yang memberikan kuesioner dengan orang yang menjawab kuesioner kadang pertanyaannya tidak jelas dan bersifat sugestif. Tanya banyak jawaban yang tidak valid dan tidak betul karena tidak ada sanksinya. yaitu berupa interview. Nanti ada mata kuliah psikologi apa? observasi ya. Observasi ada wacara. gitu. Nah, psikologi ini banyak ini metode case study. Makanya Bapak kemarin kan ini ini ya, case study ya. Merupakan campuran antara metode pengumpulan bahan dan angket Tadi ya, caranya dengan menelusuri masalah-masalah yang telah terjadi pada waktu lampau dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Kemudian setelah itu dari data yang terkumpul dianalisis dan dihubungkan dengan keadaan sekarang yang dialami subjek, itu ya. Nah itu merupakan case tadi, ya. Kemudian kelemahannya tidak semua bahan yang masuk dapat dipercaya. Oke, berbagai berbagai keterangan manusia sumber bersifat subjektif ya nah kemudian karena banyaknya data penelitian menjadi kabur terhadap persoalannya kelemahannya pengecekan data pada sumber-sumber lain sangat memakan waktu dan tenaga itu yang disebut dengan case tadi kita pahami masalahnya campuran ini caranya menurusi masalah yang terjadi pada waktu lampau dan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dari data itu dikumpulkan, baru di dari data itu terkumpul, dianalisis dan dihubungkan dengan keadaan yang sekarang, gitu ya. Panjang ceritanya kalau case tadi, gitu ya. Nah, kemudian metode klinis dilakukan pada subjek yang memiliki kaitan psikis. Ini yang digunakan dapat dengan interview dan teknik proyeksi. Tadi ya, tadi ya, gambar tadi itu proyeksi. Gitu ya. Artinya apa? Apa apa yang dipikirat apa apa yang dipikiran, apa apa yang diemosinya, itu dikeluarkan dalam bentuk gambar tadi. Nah, itu kita ada kata-kata kuncinya di investasinya nanti. Kemudian artinya apa? Nilainya berapa? Skornya apa? Kepribadiannya seperti apa? Itu akan terlihat. Itu teknik, -teknik interview dan teknik proyeksi tadi ya untuk mengetahui kepribadian seseorang. Tadi udah Pak contohkan alat tesnya. Dari data-data yang, yang dianalisis dapat didiagnosa beberapa berat kelainan uh, kelainan psikis dari subjek tadi itu. Nah, itu metode klinis ya, by person to person ya, untuk mengkaji tentang permasalahan yang dihadapi. Oke, okay, baik. Uh, kemudian setelah itu ada metode observasi. Nanti ada mata kuliah sendiri observasi, ada wawancara dan alat-alat tes tadi nanti dipelajari. Ada mata kuliah psikodiagnostik satu ya dua dan tiga dan seterusnya nah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja observasi-observasi kan mengamati dilakukan secara sengaja merupakan tanggung jawab ilmiah dan sistematis merupakan ciri kerja ilmiah terhadap aktivitas orang lain gitu diamatin gitu ya Nah jadi observasi itu terbagi tiga ada observasi non partisipan observasi partisipan observasi dalam situasi eksperimen gitu Nah, observasi nonpartisipan adalah observer tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh observi. Observer berlaku sebagai penonton. Kelemahannya perilaku observi tidak wajar bila merasa dirinya diamati. Oke, okay. karena observer harus mengatur agar situasinya tidak normal, tidak formal. Pencatatan tidak menyoloknya. Metode ini sebagai pelengkap metode lain. Dia tidak berpartisipan. Dia mengamati dari jauh. Saya kalau saya mengamati habis, saya ingin habis itu dari jauh. Tapi kalau observasi observasi partisipan, saya langsung terlibat di dalamnya. Metode ini untuk mengatasi kelemahan metode observasi non-partisipan, di mana observer ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan observi Kalau saya ingin mengetahui habis, saya tinggal sama habis. Itu habis, kamu tinggal di rumah bapak. Ah, gitu. Saya matiinlah habis nih. Bangunnya paginya kayak mana, sholatnya kayak mana, perilakunya kayak mana, makannya kayak mana, dan sebagainya. Oh ternyata habis nih kayak gini ya gitu. Tapi dia sadari bahwa saya mengamati dia gitu. Nah, sehingga saya bisa memahami tentang half seperti apa. Begitu juga Bima Rizky. Kayak mana? Rizky gitu ya. Oh, saya amatin Rizky ini kayak gini. Oh, ternyata kayak gini, gini, gini. Di kampus kayak gini, di luar kayak gini, di rumah kayak gini. Oh, ternyata dia malam jadi, uh, apa namanya, bukan Rizky. Uh, Rizky lagi namanya, tapi Rizky-tah. Contohnya gitu ya. Oh, ternyata gitu ya. Enggak kan ya Rizky ya. Oke. Okay. Nah, contohnya observer ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan. observasi ikut serta. Oke kalau malam-malam si Rizky oh, kok jadi Rizky kita sih ya gitu ikut tengok ngapain dia gitu ya nah, gitu. contoh gitu ya Nah, pagi-pagi jadi rizki lagi gitu ya nah, gitu. Oke, contoh kayak gitu dengan partisipasi observer maka observer tidak merasa kalau dirinya sedang dinilai sehingga tiga lakunya itu wajar gitu ya Nah observer harus memiliki kemampuan teknis dasar-dasar teori yang melatar belakangi penelitiannya gitu jadi kalau kita ingin meneliti tentang apa gitu ya terus kita terlibat di dalamnya anak geng motor contohnya, kita ingin ikut di dalam situ anak pang contohnya, kalau ambil masalah sosial ya kita ikut di situ gitu. contohnya. sehingga kita bisa memahami tentang perilaku orang itu dengan lebih lebih baik kenapa karena dia perilaku wajar gitu ya observasi dalam situasi eksperimen gejala yang disering timbulkan dengan sengaja karena gejala-gejala yang akan diobservasi sudah ditentukan lebih dahulu sering digunakan juga one-way screen microphone yang tersembunyi sehingga pengamatan dapat dilakukan dengan cermat itu biasanya kalau observasinya dilakukan untuk eksperimen biasanya one-way screen gitu ya kamu dimasukin ke dalam sebuah ruangan Bapak lihat kamu perilaku kamu dari luar tapi kamu nggak lihat Bapak gitu ya. itu namanya one-way screen dimasukkan dalam satu bang apa yang kamu lakukan uh, itu metode observasi tapi ada nama tak kuliah sendiri nanti untuk metode observasi good pas waktunya ada pertanyaan sebelum diakhiri ada pertanyaan tidak pak kita pak oke senang hadir pak ada pa. ada pak <laughs> pa. ada Enggak ada ya oke okay. buat kalau tidak ada kita tutup untuk metode ilmiah psikologi kita udah masuk, kita masuk ke perkembangan manusia gitu ya oke okay. baik kalau tidak ada pertanyaan oke okay. uh, untuk ini ya, kemarin kan ini ya kemarin kan uh, apa namanya itu, kita kan nggak masuk ya harusnya kan metode ilmiah ini kan kemarin nah untuk yang sekarang uh, harusnya nanti bapak kasih linknya tentang perkembangan itu sudah lengkap bapak jelaskan nanti ditonton di situ nanti bapak kasih tugas oke terima kasih paham ya sambil tidur ya, pak paham pak sambil tidur sambil santai-santai oke nonton materi itu nanti bapak kasih tugas ya besok lah. tapi nonton dulu gitu nah, sehingga nanti bapak kasih tugas untuk kemarin itu namanya Kemarin bapak jelaskan di awal itu namanya uh, sinkronos, unsinkronos, kelihankan. Jadi ada. Bapak. Oke bunga, bunga ini udah dikasih. Iya pak. Azan nih gitu, sama bunga ini pintar nih. Dia menyinggir bapak. Oke. Bapak Tidak pak. <laughs> Oke terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita jumpa lagi uh, minggu depan. Oke, okay, uh, wabila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, selalu sehat ya. Waalaikumsalam. Goat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima ba. kasih, Pak.